saja oke oke jadi kita duduk pakai kursi legend <laughs> oke okay, terima kasih nah so guys balik lagi bareng gua dan dreammulana di game art lagi ya di video kali ini kita berada di server Cina yang dimana ini ada rosmontis yui nah kita tanpa perlu basa basi ya ya karena gua sudah mengasih info kepada kalian bagaimana skill-skillnya ya ini skill seperti Uh, ring seperti Fireworks dan skill-skillnya ini adalah uh, adimic mungkin ada sebagian ini adimic dan sebagian stun juga ya dan bos, eh, mudlock juga ini defend survival survival eh survival defender seperti halnya dengan vulkan oke okay. pokoknya itu saja ya terima kasih dan dia bisa stun juga ya waduh bisa stun semua ini bos Oke, okay. nah dan di sini kita sudah ada ini banyak sekali ini ya kebetulan kemarin itu ada redeem juga ya, ayo, ya ayo. keman keman keman, leg like, pak. Oke okay. dan ada sedikit uh, bug, katanya itu ada bug juga itu di sini bug chapter mana itu ya? Gua denger dari Kostin itu dari pada saat chapter amianya itu ya entah gua enggak tahu itu baknya apa itu kotak itu apa maksudnya mana ini ada apa sih nih apa isinya eh, ini kan oke okay, men kita dapat Oke okay, langsung saja kita buka <laughs> Wow lumayan oke dapat 200 lah satu biji Oke okay, kita ada ini ini ini apa sih ini bukan nano kan oke okay, Bukan ternyata dan disitu ada itu ya Nah eh belum jangan dulu kita langsung gacha Oke okay. kita mulai kalian siap gua siap ya Oke okay, kita langsung saja Oke okay. let's go kita gua sudah satu kali ya dan ini ada gratisan dulu nih cuy ini gratisan ini tiap hari bos pertosan tiap hari. Apa yang terjadi? Oke. Okay. Ini ada suara kan? <laughs> gue takut ini kagak ada suaranya. Oke. Okay. Oke, okay, Putih. Mantap sekali, Bambang. ya sudah 3 menit. Langsung saja, Bos. Dan di sebelah ini ada eja dulu ya. Raja dan Hung pula ada di situ ya. Terima kasih Hung-Hung. Oke. Okay. Gua ini aduh. Apa namanya? Kekhawatiran gua ini memang benar-benar terjadi ya. Di banner sebelumnya ingat ya banner Blemisen itu gua ada mengatakan seperti ini. Semoga saja uh, next event tidak ada apa-apa ya semoga cc lah cuy cuy dan ternyata benar-benar terjadi bos, why man, Podinku. mantap sekali. Berwe kita sudah melakukan tiga kali ya, itu ada tandanya di situ di kiri atas itu. Nah kayak gini lah ya, masih biru. Oh Jackie, wow mantap kita mendapatkan jaki yes Antap. terima kasih oh iya red up nya siapa bos kalau nggak salah itu red up nya nama gua ya andriana ya ya kan oh enggak gua pikir andriana red up oke tidak ada yang red up saudara-saudara biasanya itu ada di sleeping, itu yang lain itu Peti Lopsis habis itu Di W itu Siapa itu Gua lupa juga itu Aduh Parah men Siapa Oke okay, Dapat Whisper Rain ya, Whisper Rain Oke okay, mantap Kita sudah melakukan 5 kali pull Oke okay. Ada 9 kali ya Ayo Come on Oh Oke, okay, langsung lagi. Sorry ya kalau gua agak sedikit pilot kan ya. Oh, putih cuy. Putih cuy. Langsung lagi. Kita lagi kan. Aduh, kita punya tiga kali sepuluh ya. Multi, ini single. Sembilan single. Oke. Okay. C'mon, mudrock Oh Jackie Oke okay, mantap Please man. Rosmontis, come on oke okay, mantap Nah ini dia, kita 10 kali luar langsung multi Oke okay. Bismillah ya yeah. Are you ready guys? Oke, okay, siap. 3 2 1. Boom. Oke, okay, apa ini? Come on, come on. Ya ya yeah, ya, yeah, ampas yeah. bos. Lampas goreng bos Udah <laughs> lah Ayo men, come on Rosmantis, come on Rosmantis I want you I want you too I want you too, keduanya Dan pick eh Big Mok pula Siapa itu namanya, Murak Oke, okay, come on, come on, come on Oke, okay. siap. Aduh, <laughs> nge-lag pula, Aduh. What the heck? Poten 5. Enggak. Satu lagi itu Poten itu kita Jaki ya. Oh, man, kena spook dong Jaki, Jaki. Hey, Jaki berapa tuh kita sudah 30 kali puluh oh my god come on come on. oke okay, siapkan kita ya rainbow rainbow rainbow rainbow rainbow please rainbow oh my god man Oh my god, man, tidak ada rainbow coy What is that? Jackie Oke, okay, kita beli ini biar apa namanya. Takutnya yang ini gua kelupaan. Ini <laughs> kita beli skill double ada skin double new. Oke, okay. wah oh, mantap jiwa ini kot kotak, tak ya? Mepoku ya Mantap sekali uh, Oh 15 ya Gua pikir ini 18 Okey berarti di video kemarin itu salah gua ya Come on Please Come on Ras Mantis Madra Come on come on come on Please please rainbow rainbow rainbow Oh no No spook Oh my god Man God damn it Sudah 50 kali pull Oke okay, mantap jiwa 7 kali dong <sighs> Oke okay, 60 kali pull Kita skip Skip saja ya Oke okay, performer Come on Ros mantis, I want you too. Oh wow. man, sudah gua duga ini tidak mungkin akun gua bisa semudah ini ya, karena itu di banner kemarin di W itu, itu kan gua kan masih akun fresh ya, ya kan akun fresh jadi enak gitu ya ini akun sudah akun tua bos dapat jaki lagi dong dapat tuh jaki oke kita sampai ke 60 kali saja lah ya yeah. kita skip keren okay, oke okay, man terima kasih atas kedatangan anda saya pingin kedatangan jaki dan matrok oke okay, terima kasih please lah whisperin wow nih waduh sampai putin tuh orang Oke. Okay. Terima kasih. Sabar. <gasps> Itu benaran kan? Oh my god, man. wah <laughs> <laughs> 50 berapa itu Dapat di 56 Astaghfirullahaladzim Oke okay, kita lanjut Matrat. Come on Are you here? Are you here? Please come on Di sebelahnya Go. Oh bukannya tapi <laughs> di sebelahnya loh Oke okay. Di sebelahnya 7 57 58 Bull di itu tadi ya dapat ras mantis mak oke okay, dapat satu kali lagi pas 60 ya mantap sekali please lah rasman on Rasm eh, Mad Rock, please madrak oh my god please please please madrak please Terus, Cross Oke okay. tanpa matrok Oke, okay, yang penting kita sudah dapat uh, rose mantisnya tapi matrok tidak ya. Yang mungkin saja 10 ano ini yang tiap hari ini nyicil-nyicil ya. Gua di off kamera ya. Semoga saja gua dapat matrok ya. Sudah 60 kali pull dan Ros mantis where are you? Ros mantis oke okay, kita dapat ya. Uh, whisperin, where are you? Whisperin. Oke okay, kita dapat potenima saudara-saudara untuk whisperin eh. Oke okay, terima kasih. <coughs> Oke. Pot 6 dong. Oh my god. Astagfirullahalazim. Sorry ya ah, ini. <laughs> Jackie, Jackie, where are you Jackie? Jackie. Where are you Jackie? Oke. Okay. Oh, 7 ya. Jackie dapat 7. 8 ya dengan ini ya. Oke okay guys, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, gua Adi Andri Molana. Undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.